Ah, berarti... Oke. Okay. Gimana kabar Jayut? Alhamdulillah. Hah? Alhamdulillah baik. Baik ya. Janjul aman. Terkendala. Kalau Mas Mas Toni Padalarang. Worti Mas Kota Bandung Barat. Bandung Barat. Bandung Barat ya. Bandung Barat betul. Iyalah. <laughs> ini ini podcast saya sebenarnya namanya Forecast curhat MPS sama yang kongres satu jadi semua yang mau curhat boleh ke sini Mulai curhat pribadi, curhat politik curhat ekonomi, curhat orang yang terjolimi Pokoknya apapun curhat, yang kehilangan ayam juga bisa, eh, namanya juga curhat ya kan? Artinya kita curhat-curhat lah Ini kan sekarang lagi rame-ramanya ini Oh, tidak terasa lagi 2024 ton karena tiap, tiap detik, tiap menit orang bahas masalah capres cawapres pemilu, ya kan? Artinya nggak terasa waktu terus berjalan, nih. Nah, saya mau tanya di Padalarang, eh, eh, kabupaten Bandung Barat. Kira-kira di antara tiga nama ini, yang paling menonjol di sana, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Ini yang mana yang sering didengar dibicarakan oleh masyarakat di sana di masyarakat pada larang saat ini masih teratas pak anies pak anies, pak anies. dan keduanya pak prabowo pak prabowo kalau pak ganjar masih belum ada belum Karena ada memang setahu saya pdi masih masih uh, menyembunyikan siapa calonnya siapa calonnya antara puan maharani betul atau pak ganjar ya itu pada larang basisnya PDI kuat juga di situ? Uh, sebenarnya bukannya kuat basis pada larang itu lebih banyak di Demokrat Demokrat malah? Demokrat hmm. kedua PDI juga kedua PDI ya baru yang lain-lain ikutilah lah Mas Demi segala tapi memang lebih banyak lebih kuat ke Demokrat Demokrat, Demokrat. Mas Tony sendiri sudah pernah Mas Partai apa belum? saya di partai belum belum pernah ya belum pernah tapi simpatisan dulu Golkar oh dulu pernah Golkar di sekpatisan Golkar ya ehm, kosgoro FKPP. FKPP bukan Golkar kan di bawah penawangan Golkar <laughs> masih dulu ya. oh, oh, iya oh zaman parto iya <laughs> makanya saya bilang oh FKPPI ya parto iyalah, <laughs> iyalah. Iya, iya iya iya sekarang tidak setelah itu tidak tidak <laughs> cuma memang saya uh, lebih melirik ke Demokrat ke Demokrat jujur lebih, lebih melirik ke Demokrat bukan sosok uh, Ahayanya bukan Ahay tapi saya lihat sosok bapak ini Pak Sb ya ya tapi kan Pak Ahay itu kan ibaratnya ya Pak Sb juga adalah burunya sendiri Betul. mentornya sendiri Betul. walaupun secara eh secara apa apa namanya bapaknya ya, ya. namanya apa itu kalau bapaknya uh, sebagai bapak karena ada yang namanya ideologi ada yang namanya apa namanya ya bapaknya langsung tetapi ya ilmunya pasti belajar di situlah betul cuma memang kalau yang saya lihat uh, Mas Ahy ini tidak seperti bapaknya. Karena mungkin masih baru masih di dunia baru, politik ya. Biasanya satu komando kan. Hmm. Kalau pokoknya kan memang menguasai teritorial. Iya. Jadi betul wajar. Dan selalu menyapa masyarakat. Betul <laughs> itu aja. Tapi kalau beliau mau turun yakin. Wadah Demokrat. Ya. ya. Nah berarti sekarang ini capres ini berarti. Kira-kira siapa pilihannya, Mas Tony ke depan, Pak Anies ya? Oke, ini kan saya lagi bentuk relawan Ica namanya ini, Indonesia Cinta Anies Ahaye. Jadi kenapa saya menyebut Cinta Anies Ahaye? Bukan bukan sebagai capres cawapres bukan, tapi ke personalinya, ke orangnya, ya kan? Oke Pak Anies orang sudah tahu semua lah, mau rakyat cerdas, pintar dan sebagainya. Hmm. Tapi mungkin masih ada yang masih ada mungkin yang belum kenal sisi uh, dari Pak Ahi sendiri kan. Nah kalau saya sudah paham ya. dulu sama-sama diambil pernah menjadi adik saya diambil saya tingkat tiga Pak Ahi tingkat dua jadi saya paham betul. Ya kalau dihukum sama senior menerima padahal anak jenderal biasanya kalau najaan ralow oh, lapor lapor bapaknya ini enggak kok oh, saya bilang hebat ini nah kemudian itu tahun sembilan puluh ya 99 lah 1999 belas sembilan saya pernah di istana negara di zaman PSB saya jadi dua ribu dua saya pensiun dini eh dua ribu eh, dipanggil teman saya orang pintar juga itu adi makayasan tuh masuk istana negara zaman sby presiden mm -hmm. Nah, Pak Ahe ini Ibaratnya sudah menanggulang bulanah Sekolahnya sampai ke luar negeri mungkin satu, berikin satu ya. Apa apa prestasi Pak Ahe? Kan pada nanya Saya bilang yang namanya Tentara Mulai dari pangkat Prada sampai jenderal Itu pasti sudah berprestasi Tidak perlu lagi di, Tidak perlu lagi ditanyakan Pak juga udah pernah di daerah di daerah pertempuran, pernah di Aceh, dalam negeri, pernah di luar negeri. Artinya, tentara-tentara yang bertugas ini adalah orang-orang yang siap rela mati sebelum nyawanya. Hilang demi NKRI. Itu prestasi yang belum tentu orang punya kesempatan itu. Itu dari prestasi. Yang kedua, pernah dengar Universitas Pertahanan hmm. Hunan. Yeah. Salah satu yang memperakar saya sampai keliling dunia itu adalah Pak Haye, itu untuk oh. pangkat kapten. Nah, Pak Andika, mantan Panglima ini, itu pangkat Letkol hmm. Inilah yang keliling ke negara, negara maju di dunia, ya, untuk eh, apa namanya mempelajari unit-unit pesta pertahanan mereka. Maka, Indonesia punya unit pesta pertahanan. Hmm. Nah, itu tidak bisa lepas dari Pak Haye. Tuh. ini Pak Haye nah artinya mereka apa eh, Pak Haye ini sangat membidani masalah pertahanan ya kan nah politik atau umum ya. dan sudah teruji kemarin waktu Demokrat mau diambil mau diambil alih Pak Muldoko ya. gue yang Demokrat tapi Pak Haye anak muda yang cerdas tetap berdiri kokoh sampai Pak Muldoko Sinur saya jenderal Mantan dan Mundur dengan sangat malu. Artinya sudah teruji di situ dalam secara politiknya. Ya, mudah-mudahan kalau saya jadi wapres lah. Amin. Biar saling melengkapi dengan panis. Ya, ya kan? Itu, itu saya. Orang oh, belum. Apa? Oh, masih muda. Ya kan? Jangan terus segala pahai. Eh, Sebagai wapres, tuh ada kapten tuh yang di Afrika itu jadi presiden tuh masih mudah sekali tuh, Iya kan? Nah. Keren itu. Jadi untuk masuk capres-capres jangan lihat pangkat mayor, kapolkolin, jangan lihat itu, isi otaknya. Nah, sisa kesempatan aja itu kalau Pak Anies memang suatu saat ya oke okay lah, saya didampingi Mas Ahy. E. Tapi kalau ternyata Pak Anies bilang ada yang lebih bagus, ya mungkin nggak ada masalah juga. Gak ada masalah juga tapi paling tidak payah ya di, berada di posisi yang ya apa bisa membantu memperkuat bangsa Indonesia. Jadi Ica ini adalah kepersonil. Hmm. Ya, cinta eh, Anies karena yang tadi cinta Ahaye karena yang saya sebutkan tadi. Kita harus mencurahkan tokoh-tokoh ini lewat relawan. Masalah siapa nanti jawab siapa Anis urusan belakang kan kita nggak tahu ini capres-capres ini ya insya Allah mudah-mudahan panjang umurnya tapi kalau Tuhan berkehendak lain mungkin dipanggil panggil kan kita nggak ngerti berharga iya iya kan hmm. ah makanya saya bantu relawan Ica dan itu sudah ada kerangkanya di 36 provinsi kemarin malam dari negara Jepang juga sudah mulai daftar untuk luar negeri hmm. harapan saya kan jauh barat saya lihat sudah mulai semakin banyaknya masuk nih yaud iya Cek eh, eh provinsi Jawa Barat kan, lambakan Cianjur sudah membentuk sendiri ya. Kira-kira di Bandung Barat, Ica mau di digarap gak kan, di sana mas Toni. Garap, harus. Garap Ica ya. Harus. Jadi jangan pikir oh ini kon Anies Ahy. Ih nanti kalau ada penentuan kayak siapa pun cawapresnya, kita tetap kepada eh, apa kepersonalnya Anies akhirnya. Kalau pasangannya ternyata Pak Anies beda. Eh, Buat benderanya, oh. Dikibarkan juga oleh Ica hmm. Gitu loh Benar gak? Itulah. Tidak ada masalah Karena kita eh, cinta kepada personalnya Ah gitu Wah Bandung Barat anis terus Mungkin ada yang mau disampaikan Coba apa lagi? Eh, mungkin pengalaman, pengalaman atau mungkin apa Keinginannya, harapannya Kenapa milih Pak Anies? Coba Mas Jujur saya dengan Pak Anies itu Sebenarnya ada ikatan emosional. Ada hubungan ikutan emosional ya? Dekatan emosional, beliau sempat main dan ziarah ke bantam lama. Dan beliau sempat mengobatin peronakan saya. Ngobatin? Sampai sembuh. Alhamdulillah, oh. sekarang dia sudah nikah, udah sudah punya anak dua. Kenapa itu? waktu Pak Anies jadi apa itu? Pak Anies masih belum, belum masuk di pemerintahan. Beliau masih seorang profesor. Masih seorang dosen. Di, di, di universitas? Di universitas hmm. Kebetulan beliau masuk Datang main ke Banten Ingin berkenalan dengan almarhum kakak Dan hmm. kebetulan Beliau seorang hipnoterapi yang handal Hipnoterapi uh, ya? Hipnoterapi Pak Anies itu Oh, saya baru tahu di, itu Ubatinlah tuh Pernah kan hmm. Tadinya kalau ngelihat orang tuh Dicoba sama beliau diobatin sama beliau. dua kali sama Pak Anies sampai sekarang yang tadinya badannya segini sekarang segini oh, oh dua, kan. dua kali kali. Dua kali dan beliau datang dengan cuma-cuma tidak minta enggak bertanya Anies ternyata uh, apa bisa menyembuhkan apa namanya tadi hipnoterapi, hipnoterapi. di apa hipnotis jadi kalau, kalau ada orang yang umpamanya uh, kayak Rafi gitu ya Saya trauma dengan Dengan rambutan Itu bisa hilang hmm. Kalau hipnotis itu hanya sebentar Hipnoterapi yeah. itu bisa panjang ah. Itu bedanya Hipnotis dengan hipnoterapi Dia lebih tinggi tingkatannya hipnoterapi. Eh, dan Pak Anies punya itu Makanya pidato-pidato beliau Selalu menggebu-gebu dan Didengar oleh masyarakat karena ada, hmm. ada ilmunya lah. Oh ada ilmunya, iya iya orang cerdas ya, ya orang pintar. Dan memang hanya orang-orang cerdas yang punya itu hmm. hipnoterapi. Bukan goit, bukan itu memang dipelajari ada, ada pelajaran beda ini. ini, emang ada di kalau untuk tingkat uh, psikiater itu hipnotis. Hmm. Nah Pak Anies itu ada di atasnya kesehatan loh keluarganya di Banten kok sekarang ada di ba Kabupaten Bandung Barat padahal larang gimana ceritanya itu panjang ini Cik. ceritanya panjang <laughs> kalau ini main oh. aduh kalau saya lihat di mana mana aneh dibicarakan eh. <laughs> kalau yang satu ini agak panjang cerita karena hmm. memang banyak kod dan memang dulu saya ditugaskan sama kakak untuk mempersatukan masyarakat Banten Iya. Saat itu saya dilempar ke rangkas, atas Heem. Hmm. Setelah dari rangkas, saya selesai, saya nikah dapat orang Cimahi. Oh gitu. Ada hubungannya dengan ini nggak Sultan Banten? Saya pernah ketemu sama beliau itu Sultan Ismet. Almarhum Ismetulloh itu kakak saya. Oh. Almarhum Ismet. Iya Pak Ismet. Pada saat Panglima besar ke Banten saya tahu. Tapi ya. Oh. <laughs> Tapi tidak kenalan. Mm. Saya tidak. Itu, itu. Iya 2017 lah itu. Saya masih. Insya Allah saya tahu. Iya iya iya iya, iya, iya, Dan iya iya Saya memang masih di silatnas saja saya masih masih pengurus silaturahmi raja Sultan nusantara. Mm. FSKN memang saya sudah tidak. Tapi insya Allah dengan toko tokoh raja-raja nusantara saya kenal. Kenal lah ya. Iya iya, Wah. Terus apa harapannya kalau Pak Anies jadi presiden kita sebagai rakyat ini? Kan sekarang ini kan salam perubahan, gitu. Revolusi mental harus. Revolusi mental harus dilanjutkan. Harus, karena ya, iya. memang di zaman sekarang ini Tata kerama sudah tidak ada sama sekali. Hmm. Apalagi di jalan orang berseronong boy, seenaknya aja. Gue gue lu lu. Ya. Apalagi motor udah berani tuh melawan arah polus polisi udah gak ada harganya. Apa? Tata keramanya udah gak ada. Nah itu kaitannya tugasnya yang saya ingin sebenarnya. Dikembalikannya para raja sultan ini dalam konteks budaya. Budaya. Ya sambil dimenungkuti. Iya. Hmm, supaya mengenalkan itu tadi. namanya kembali ke zaman dulu lah. Sesamanya ada, Pak. Nah, nah, nah, sekarang mah nggak ada. Mana cari? Udah. Gitu ya? Eh, Pak. Udah. Padahal di Jawa ini kan Wah. terkenal dengan Tata Kromo. Betul. Ya, Tapi sudah tidak ada. Silahkan. Tapi kalau kembali ke Jawa. Saya pernah uh, membuktikan Di sana disiplin. Masih. Jawa, Jogja. Semarang. Pokoknya dari Jawa Tengah. Lah. Jawa Tengah, Jawa Jawa Timur. Saya belum belum survei. Jawa Tengah. Saya sudah survei, tidak ada yang namanya mo kendaraan motor terutama yang berani melawan arus. Saya yang ngajarin kuda jangan pak lah boleh. Hmm, Jawa Tengah ya? Patuh, masih ada di kita. Kalau di sini deh, <di> <tuk> Jakarta, Sudah. Senayan. Harapan saya cuma itu. Ya. Ah, pak, ah, <tuk> revolusi mental, revolusi akhlak. Memang itu harus ditegakkan. Lebih cenderung ke adab dan etika ya. Betul, adab dan etika yang yang yang dulunya ada, sekarang ini hmm. tidak ada hmm. karena masuknya budaya luar. Budaya luar. Ya inilah ada podcast, segala macam kan ada TikTok masuk, ada mati mm -hmm. Iya di TikTok luar biasa orang, mm -hmm. eh anak-anak hmm. kecil pun, oi, eh kamu siapa? Ayo, selamat datang bocil, eh. Bar yang manggil dan. pertama masuk saya itu udah live masuk itu. Eh memangnya kamu siapa? woi eh apa kamu siapa? Bahasanya. Langsung kubalas. Hm, pasti bocil ini, Syam dan. Aduh. Ya selain ekonomi ya. ekonomi kerakyatan memang. Iya. Yeah. Memang uh, makin kemari mau usahanya, nah, surpi. Saya survei teman-teman saya yang pengusaha untuk tahun ini itu penjualan dia merosot sampai ke 70% Saat ini. Saat ini. Terutama di kuliner. Resesi betul, itu ya. Itu udah. Ya memang sudah dicanangkan resesi kan. Iya udah. Pemerintah udah iya. sampaikan 2023 ini waspada resesi. Resesi. Gak kasihan Impas juga seluruh dunia soalnya. Oke okay lah ya mungkin itulah Jadi sementara itu dulu Ini guys ya Ternyata baru saya tahu Kesaksian daripada Mas Tony Ternyata Pak Anies itu hipnoterapi ya, <laughs> Yang kedua di Bandung Barat Di Padalarang Pak Anies Punya suara Mata pada akhirnya, semua akan mengatakan Anies, Zaid, Amin, amin, amin. <laughs> Yo.